Foto cute dari Lesti dan Bilar Aduh, Masya Allah di malam Jum'at Sudah disuguhkan, persahabat ya Asupan vitamin foto cute dari Lesti dan Bilar Pasti kita semuanya Salfok banget dengan tatapan keduanya Tatapan yang sangat Tajam banget, persahabat ya Masya Allah bahagia terus untuk Leslie, Mudah-mudahan selalu romantis selalu bahagia dan rumah tangganya pun langgeng, amin kita lihat juga persahabat ya di kabar berikutnya ada info penting banget untuk kita semuanya karena untuk voting infotainment award 2022 di tv resmi dibuka, semoga idola kesayangan kita bisa masuk nominasi, Lesti dan Bilar ditunggu banget ya, dan warga Konoha siap-siap untuk mendukung idola kesayangan untuk masuk nominasi di acara infotainment award 2022 kita simak di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun SCTV. Voting Infotainment Award 2022 resmi dibuka. Yuk, dukung idola kamu untuk menjadi nominasi dalam kategori-kategori Infotainment Award 2022. Sama-sama kita support dan dukung Lesti dan Bilar. Semoga bisa masuk nominasi dan selalu bisa memenangkan. Tentunya piala penghargaan. Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada cedukan vitamin bahagia banget nih. Rizky Bilar ternyata ketemu dengan Om Po Atik persahabat ya, masya Allah. Bahagia terus ya untuk kesayangan kita. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kita lihat juga di kabar selanjutnya selain Po Atik ternyata ketemu dengan Om Sule. Wow, ini sih kejutan banget ya. Pastinya bakal ada sesuatu yang membuat kita semakin bahagia. Apapun itu yang dilakukan selalu dimudahkan. Momen ini diunggah kembali oleh akun Les Larasi Comic. Kalimat caption pun dituliskan nih, persahabat. IGS 2 jam yang lalu baru nongol. Delay-nya lama ya, katanya tuh Allah, Ternyata bukan hanya obsoles saja. Ternyata di sana juga ada boonge citayam persahabat ya. Pastinya bakal seru banget nih. Bakal ada sesuatu kejutan yang kita dapatkan dan tentunya persahabat ya kita melihat kabar terbaru ternyata ada di acara Nada dan Canda tepatnya sih persahabat ya sepertinya ada acara barunya Kang Sule ada Mpo Atik, ada Papa Bilar dan situ ada Bagas juga di persahabat yang ikut bermain wow ini seru banget ya mudah-mudahan bisa cepat tayang kita selalu menantikan kejutan-kejutan spesial bahagia dari idola kesayangan kita Momen ini dongeng kembali. Oleh akun Sabo Detik, Anda namun kita salpuk dengan kalimat caption yang dituliskan: He, udah di sini aja, please. Jangan nanya ini acara apa, dimana, dan kapan, karena gue juga nggak tahu. Katanya itu ada masya Allah. Tepatnya sih, persahabatnya sepertinya ini adalah acara barunya Kang Sule. Doakan saja mudah-mudahan cepet tayang, dan tentunya mudah-mudahan." kejutan bahagia selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita dan salam juga persahabat ya di sana ada haruka tuh ini pasti lucu dan seru banget ya doakan yang terbaik mudah-mudahan lancar terus apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Instagram @dirawunaanscore29 mengatakan, seru kali ya kalau LE juga punya program-program begini di YouTube mereka. LE kenapa nggak ada studionya di Prestige ya? Kayak Om Sule, mudah-mudahan ada nanti ya. Amin. Mudah-mudahan ada studio khusus Leslar Entertainment. Ya, kita doakan saja yang terbaik karena ini pasti seru banget ya mudah-mudahan cepat tayang dan pastinya kita terhibur dengan Candaan-candaan Papa Bilar yang selalu gesrek. Kemudian juga persahabat ya kita lihat Vlog terbaru pun sudah ditayangkan di channel Youtube Leslar Entertainment Kita wajib support dan dukung ya Dua vlog terbaru sudah di up di channel YouTube-nya Leslar Entertainment Ini momen saat Bunda Lesi Papa Bilar di Bandung Persahabat ya Bunda Lesi langsung Tentunya sumbang lagu mengcover cover ya suaranya luar biasa Masya Allah merdu sekali Untuk cover-cover lagu Bunda Lesi sangat jago banget persahabat ya suaranya jangan diragukan lagi kualitas suara tetap terjaga dengan baik dan untuk berikutnya juga ya vlog terbaru di laser entertainment saat maesho imah dan lesti gulat di lapangan ini juga sudah ditayangkan yang belum mampir silahkan mampir karena keseruan tentunya sudah disuguhkan lewat channel youtube laser entertainment ya sama-sama terus kompak untuk mendukung mensupport karya-karya terbaik dari tim LA dan semoga idola kesayangan kita tentunya selalu sehat dan bahagia, amin. Kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.